Orang-orang yang dijamin oleh Nabi SAW boleh masuk syurga tu 10 orang, semuanya jalan belakang tu, ingat Qa'il belakang tu Orang duduk dengan Qa'il, orang tahjub dengan Qa'il Lepas tu lain pada tu, sahabat-sahabat yang pasang geliga-geliga Banyak pasang hidup dia tu hidup dengan Qa'il Masya Allah Kita pun kenalah getul lah Walaupun dunia yang maju Penuhlah dengan maksiat pada sekarang ni kita nak duduk ngakroah. Tak mesti kena ngapa qroah. Semua sutih, tapi kalau dah boleh ngapa qroah, orang-orang hak kira tanya luar dah. Hijab-hijab dah. Nah, dulu dia duk hijab, na, hijab. Utamanya, orang -orang nak dah ni. Ada tak ada hijab? Utamonyo orang-orang hak 90 naik ke atas. 90 naik ke atas, kalau dia tak hijab berat dah. U jadi awal-awal mari ke masjid, tubik dari masjid pun tubik akhir-akhir. Sebab apa tu? Mari awal-awal. Mari. Uleh Kro'el. Baca Kro'el. Lepas pada semaya orang lain pakai tubik belakang. Tapi dia duduk lagi ke Kro'el. Saya biasa dengar ni. Orang umur 10. Dia ada azal lama dah. Saya besar orang dah ni cerita ni dah. Orang dekat-dekat nak pecan hijau. Dia azal. Aku umur 10 aku nak ngapa Kro'el. Alhamdulillah. Bawa dia Hari yang pertama dia pecan tu mengapa ngapa kroet, ngapa Orang Oh, dia mau nebuluh. Ngapa kroet tiga tahun? Ingat, ingat semua. Ageni kita baca sahaja, kita terjemah. A'udz Billahi mina Shaytan arrajim dan sesungguhnya Al-Quran yang diantara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam ini sebab saya baca dah dua hari ayat ini Ula -ula, jadi hari ini kita masuk terus kepada Terjemuh dia selalu Dalam pimpinan Ar-Rahman Nota kaki 1, 3, 1, 2, 3, 1 Setelah Allah Ta'ala menceritakan Perihal Rasul-Rasul yang telah lalu Dan kaum masing-masing Yang berakhir dengan kemenangan Rasul-Rasulnya Beserta orang-orang yang beriman Dan kebinasaan Kaum kufur ingkar Yang bertujuan memberi semangat supaya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang terus menyebarkan dan mengembangkan Islam sehingga berjaya. Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya ditegaskan dalil kenabian Nabi Muhammad iaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada baginda melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini sebagai huraya di antara ayat berleng pada nih yang Allah tak ada <coughs> cerita hubungnya dengan kesoh kesoh nabi di zaman kaum mereka masuk hubungnya dengan Al Quran Al karim ini sebagai penerangan satu mojizak yang Allah bagi kepada nabi yang teka siapakah hari kiamat. Sedangkan banyak mu'jizat Yang berlaku di zaman Nabi Itu pun untuk nak Menguatkan Bahawa Nabi Muhammad ni adalah Seorang Rasul yang Sebenar yang Dilatih oleh Allah Ta'ala Maka Allah Weizen kepada Nabi Boleh tunjuk Sebahagi Benda-benda hoplid yang berlaku tapi Quran ni alhamdulillah adalah satu mukjizat yang kekal abadi sebab ia adalah kalamullah yang diwahyukan kepada nabi melalui malaikat jibril alaihi salam dan dibaca oleh umat sampai hari kiamat. Alhamdulillah termasuknya kita dan nah, umat di tempat kita baca Quran, reti Quran dan amal dengan Quran insya-Allah. Nazarahbihir ruhul amin ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Alhamdulillah. Ar ruhul amin yaitunya Jibril. Tidak khilaf ulama katanya malaikat mana ataupun siapa sapo dia Ar ruhul amin. Nah ini adalah tolok tuh kepada Jibril. Ada qalbka li taqun munthirin. Dalam apa ni, ke dalam hatimu maknanya teruh Kro'el ni apabila dibaca oleh Malaikat Jibro'el ia masuk teruh dari hati Nabi Selandura. Allah ni hak pisik dah tu have we kepada Nabi ni walaupun dia tak pandai baca surat dia tak pandai menulis tapi gapa yang dia dengar yang apa dia ingat baka teruh selalu dah tak terlupa-lupa tapi ada hak ni bukan erti nabi terlupa tapi nabi baca tu jadi lekat-lekat dalam semaya ada di dalam tersebut saya betul-betul bertandang saya mengajar kitab mukhtasar at-targhib wat-tarhib jumpa adalah hadis tu nabi semaya lebih kurang semaya maghrib ataupun semaya isya nabi baca jadi lekat baca-baca seket lekat baca seket lekat Bila sudah semayah, Nabi tanya, siapa tak ramai-ramai yang ambil air semayah, tak rata bahasa. Jadi kesil kepada Nabi tu, siapa kau? Baca jadi dia lekat dalam semayah. Ada seorang sohbat, yang ambil air semayah, jiruh gitu-gitu, ya, kaki dia beru-beru. Walaupun anggota lain, yang ambil betul belakang, rata belakang air. Tapi body kaki tu, dia jiruh beru tak rata. Kesayata kena nabi baca lekat dalam semaya. Nah, ha sebab tu, hok ni hok tu hawi kepada nabi khah Tapi hok tu imej dok lekat zamilah ni, hok tu, tu ime tak ingat sendiri tu. Nah, imej terlupa sendiri, baca pak tu, bagi ayat tu, kadang-kadang gigi terlekat, hok tu duduk ditelupa betul-betul. Pastu kita jangan jangan belasah hati dah. Tak imej lagi lekat. Tu ini muka, ada duduk Kro'an ni boleh katakan, Ula sayur dia, hari-hari beru, beru, beru, beru, beru Baca adalah semaya Saya duduk tengok seorang macam muka Ada lagi, orang yang tegak Di belakang, Dan, Ayat katanya, terlupa ni Benda tamada benda biasa tu Tapi, tak sepatutnya Duduk pergi terlupa seorang Ayat yang biasa-biasa Duk baca, jadi terlupa juga Lepas tu Kro'an ni, kita yakin ni, Allah Ta'ala tak tak letak Quran dalam hati orang yang ada maksiat. Pening kita kena patah benar-benar pasal ini. Quran dia tidak akan duduk di dalam hati dan jiwa orang yang berdosa, buat ada sobsah, banyak maksiat, patu hok tambah lebih pada tu orang malah malah ulah baca Quran, malah duduk dengan dia, malah gapo tu, banyak lagi. Sebab tu Quran ni dia orang yang ngapal quran itu sendiri dia kena duduk dengan quran boleh katakan somo selain daripada dia rajin dah dia ngapal dia ulah dah patu benda hak pantai-pantai laris tu dia kena ada sebab tu orang-orang ingat quran ni warak bita mah akhir dia tak isak warak orang dengan ngapal quran orang duduk dengan quran somo walaupun dia tak ngapal quran dia tak baca quran dia tak isak warak ha tu kalau dah kita tengok umum masyarakat kita eh, tak ada kira jadi tamneng gapo gotu goni gotu goni masyaallah hisap rokok kepok kepok pong pong pong pong. Tanning edit nine editor email. Tidak sepatutnya orang yang berjawatan ataupun tidak berjawatan ne nah, tamneng rimai ni tamneng tak sepatutnya orang Islam kita hisap rokok. banyak mana orang hisap rokok kalau di apa ni di King George duit sari-sari masya-Allah. Orang kira suti cangguat kita tiga tiga, tiga empat cangguat ni. Kalau dia orang jahat semua bererti zakat wakaf sari boleh buat sekolah suti. Sekol, sekolah suti sekolah. Hana wakak ana wakaf saya tak tahu zak sepukus-bukuh berapa tu. Tak tahu harga berapa. Ji haji tu jiha ni kita tak tahu. Tapi nak ayat katanya kalau dia bererti zak sari ah masya-Allah. Boleh buat masjid suti, boleh buat sekolah suti. Ha, Tapi tak ada arah benda-benda pasal ini benda tangih belakang Benda berhi belakang Dia tak hisap rokok tak boleh duduklah loya, wasak keno go tu kan ni. Apatah lagi kalau kita klik kepada ayat ni, iaitu nya Quran yang Allah Taala bagi kepada Nabi SAW Nabi sapa kepada ummah dia ni melalui sahabat Sahabat-sahabat ni masya-Allah orang yang nok kepada Quran. Walaupun kita yakin katanya bukan semua sahabat ingat Qur'an belakang ada, bukanya semua sahabat ingat Qur'an semua, tapi sebahagia umumnya sahabat adalah orang yang ingat Qur'an beberapa surah dan sebahagiannya orang yang ingat semua. Tur utamanya tak, khalifah Pak Wei itu hatu hati ada. Abdullah bin Mas'uk lagi, hani lain pada khalifah. Orang-orang yang dijamin oleh Nabi SAW boleh masuk syurga tu 10 orang. Semuanya berjalan belakang tu Ingat Kera'ah belakang itu. Orang-orang duduk dengan Kera'ah. Orang-orang tahjub dengan Kera'ah. Lain pada tu sahabat-sahabat yang berkata, geliga-geliga, banyak. pasang hidup dia tu hidup dengan Kera'ah. Masya Allah. Kita pun kenalah getulah. Walaupun dunia yang maju, penuh dengan maksiat pada sekarang ni kita pernah duduk dengan Kera'ah. Tak mesti kena mengapa kerajaan. Semua suti. Tapi kalau dah boleh mengapa kerajaan. Orang-orang yang kena luar. Hijab-hijab habis dah. Nah, dulu dia duduk kerajaan. Ada tak ada kerajaan. Utamanya orang-orang yang puluh naik ke atas. Puluh naik ke atas kalau dia tak kerajaan berat. Jadi awal-awal mari ke masjid. Tubek. Dari masjid pun tubek akhir-akhir.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 dia mengapa kerajaan, mengapa, mengapa. Orang umum ini pun, mengapa kerajaan tiga tahun. Ingat, ingat sebuah. Bukan arti katanya, nak mengapa kerajaan ni kena budak saja, otak kena muda saja. Kena otak tua pun, boleh. Saya tengok klip semandai. Sebab ini, untuk orang-orang yang mengaji. Kunyai, wai dekat-dekat dengan lapai pun. Baru cokh perniagaan yang mengaji. Masya Allah Orang okay, Palestin, Nak ayatnya sungguh dia Baru habis perniagaan dia umur dekat dengan 80 Apa tak lagi Kita duduk dengan Kro'eh Niklik kepada Kro'eh Uleh, baca, baca, baca, baca Walaupun tak mesti katanya kita tak target kita Katanya kena berapa tahun Berapa surah, berapa surah Tak, hak pentingnya bacau bacau ngapa ngapa we ingat we ingat ore okay, dan ingat Quran baca Quran ngapal Quran insyaallah orang okay, tu otak tak mereng tapi woh orang okay, tua wow, tu, duk rakyat kat katanya ngaji banyak mereng wallah alam orang okay, tua ambil mana tahu eh bujang idak ngapal Quran banyak-banyak oh, mereng otak mu gilalah skit lagi banyak masuk go tu lagi masuk go ni lagi padahal ore okay, buat witch seluruh dunia rakyat katanya, otak mana yang pasang tak gerak, itu lah dirah mereng, dirah nyanyut, dirah kelupa. Sebab apa? Dia duduk dia, tak ada mikir apa. Tapi orang, -orang dia duduk mikir, duduk ingat, cuba kita gambar. Orang, -orang kena ingat, orang yang ingat Kroes buah ni, Masya Allah. Dalam otak dia, surah tu, lagu ni. Surah ni, lagu ni. Baca duduk situ, duduk sini. Dalam dalam mata dia ni, nampak Kroes, pun dengan duduk-duduk pada. Pasang tak gerak ke mana, otak dia itulah nak ayat katanya penting benda-benda pasal ini insyaAllah kita kita perubat diri kita dengan tidak makin ubat tak ada apa tapi kita perubat dengan dengan tahajud bangun baca-baca Qur'an. orang ada apabila bangun malam-malam dia baca Qur'an otak dia ni semua tuan tang duduk gerak habis duduk menuju tumpu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bila semaya dia khosyuk khosyuk ni adalah satu ubat besar dalam hidup Ha. Apa tu semua hak kita buat kita tang cai tham dengar khusyuk dengan teliti so so so so. Dia so. jadi ubat yang mujarab. Yang istimewa bagi orang yang Duk dengan pasang khusyuk tekun sungguh. buat apa-apa pun jadi nampak katanya nak menjadi kunaf. Bukan nak kepada isi sikit kuah banyak waktu itu kita tak say nak kepada isi banyak tu lah yang Allah ta'ala sengaja waktu ruang Kro'el er kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masa 22 tahun lebih kalau kita buat tanya tu tak kuasa ke waktu ruang Kro'el er sebuah selalu kuasa tapi hikmat yang sangat besar sebab ke apa sebab nak menetapkan hati Nabi tu Dala baca air. Eh, Dala nak jadi hurai wiknu. Benar-benar yang berlaku. Pada zaman itu, zaman ini dan sebagainya. Nah. ke dalam hatimu supaya engkau, wahai Muhammad. <coughs> menjadi seorang dari pemberi-pemberi. <coughs> Ajarah dan amarah kepada umat, umat manusia. Yalah dah. Nabi baca. Sahabat Nabi yang reti belakang. Sebab tu. Kalau kita buat soalan, Nabi tafsir semua tak kerajaan? Ulama, pakak jawab katanya tak. Nabi tak tafsir semua tiap-tiap ayat. Sebab apa? Sebab dipahami dan dierti dah oleh para sahabat. Nabi baca, Nabi erti dah. Sahabat pun, sahabat yang erti dah. Baca, baca. Sahabat pun, jaris sangat, yang ditanya Nabi-Nabi, uh, ayat tu tu, Nuk no, lagu mana? Tapi, doi pertikam Nabi, kecepe Nabi, Nabi duk wayak, gotu wayak kan ni, lah sebagai, tafsir kru'ay, dia panggil. Tafsir kru'ay, ayak ni, walaupun tidak disyarah, dengan secara, detail, tapi perbuatan Nabi, kecepe Nabi tu, tujuh tafsir ayat tu. Wayak nak, no, jadi betul, jadi berhenti kepada sahabat. Alhamdulillah. tu orang okay, di zaman Nabi aur di zaman nabi noyak tanya gligo-gligo sungguh patu majlis hak paling mulia sekali iaitu nya majlis nabi ngajar nabi Roya, nabi baca quran nabi semayer tulah dia panggil majlis yang paling mulia sekali atas muka dunia Allah lain pada tu majlis sahabat majlis tabiin tabiin tamari siapa ke kita landing dia ya, kocirah, belakang, kocirah, cirah, cirah, cirah, cirah, ini paham, kan? maknanya canglong, canglong, kotorong, kotorong, kotorong, sebab apa? Di zaman Nabi lah, orang yang paling berakah, paling mulat sekali. Sama ada yang mengajar, dia rakyat, dia, dia buat contoh, buat apa, tapi zaman kita lah ni, walaupun tak sama dengan zaman Nabi, tapi kita harap mudah-mudahan, malaikat bersama dengan kita, Allah Ta'ala sentiasa cucuri rahmat kepada kita, melalui kita duduk nak qra kita baca qra kita hurai qra orang dengar orang gapo semua tak ada kira duduk di rumah duduk di masjid duduk di mana insyaallah dapat berkat benda tapi hak pentingnya kita noknya di qra itu nah insyaallah di rumah kita penuhi bunyi qra di masjid pun adanya baca qra jangan lupa ni saya acak-acak kali ni tu kepada diri saya sendiri nah dan kepada semua kita tiap-tiap oh jadi ada ados semua do alelak keto lega pom kita we bunyi kroeh. Siapa-siapa yang tak dipasang pasal apa sen bunyi solo alelak keto dia, baca muluk baca muluk. Nah baca muluk insyaallah oh yeah tu, dia dia tak tak tak apa, tak terlupa. Pak kalau kita tengok sangkum setengah-setengah, masuk keto pak lagu hari tu, kongkain kongkain kongkain kongkain kongkain Allah kita dengar apa nama telingonya tak mano kita duduk di luar ni Kocok hati gogum gogum gogum gogum gogum sebab apa? daklah pasal lagu dah dah. Nah, dia lalu ngkata dia gogum gogum gogum gogum patu api merah hati masya-Allah. Orang tepi-tepi pakak tengok belaka kata daklah. Ya pasal lagudakah. Bak apa tak pasal Quran. Bak apa tak baca Quran. Nah, duk at kata belah-belah jalan Saya biasa tengok sore deh masa saya dak mengaji di Kuzar dahulu. Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Muda dia. Allah Ya Doktor Muhammad Ibrahim Syukri. Masya Allah. Orang okay, ingat Kru'ayah. Dia akan melangkah tiap-tiap hari. Lek-lek teh. Masya Allah. Mulut dia duduk dengan Kru'ayah sama. Dia jalan eh. Bukan yaungah apa-apa. Jalan eh. Duduk dengan Kru'ayah sama apa. ada. <laughs> Oge-oge okay, okay. lalu pasal ini, lalu jumpa pasal jumpa dengan dia ya akak tangis gitu ya eh. tak ada bersalah sebab dia takut cacuk dengan al dia tapi hari-hari duk lagu tu Masya-Allah nin kita nak jadi sangkum kita sangkum yang orang duduk dengan Al-Quran nah duk dengan Al-Quran hidup niชีวิต jiwa dengan Al-Quran jangan yang terlupa jangan lalai jangan gapo sepen saya duduk ayat saat ni tak leh baca Quran dengar Quran kalau tak leh baca juga hari-hari tak ada dengar juga ambil quran buka tengok tepuh gini tak apa tepuh ya Allah hari ini aku tepuh dengan nak quran kita ni sempat. dengan quran tak apalah sup dah tu hari-hari kalau kita tak ada tepuh dengan quran tak ada baca quran dan sebagainya apatah lagi hari <coughs> ni not thing tired okay islah kita tak pernah baca quran Allah hak tu dah syakna dah sikit lagi tak tahulah di akhirat sedikit lagi, tu Tuhan nak tanya lagu mana no, dia tu. Umurmu tujuh, lapepuluh tahun, duduk atas dunia. Sebab apa kamu tak ngaji Kro'el. Sebab apa kamu tak... Sepatuh tak anda baca Kro'el. Buka tengok, buka tengok, tengok ni, eh. Tak tahu katanya nak baca lagu mana ni, ada ada. ada. Sebab tu, saya suruh kan, eh, ada kira ni, siapa-siapa, umur banyak, umur sikit. Marilah kita pakat suncai kepada Kro'el duk dengan al mati dengan al dan akan dibangkit masuk kena syurga, asken lagi pun. Oh. Masuk dengan Al-Quran. Itu urahnya kita nak. Nah, mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita dengan Al-Quran sepanjang umur. Wallahu alam. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.